Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang Pak zodiak yang berhasil jadi jutawan bahkan beri di bulan Juni tahun 2021 namun buat kamu yang baru kamu silahkan klik tombol subscribe dan ikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 serta miliarder di bulan Juni tahun 2021. untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang berhasil jadi jutawan serta miliarder di bulan Juni tahun 2021.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 Jadi jutawan bahkan miliaran di bulan Juni tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang akan berhasil jadi jutaan bahkan miliaran di bulan Juni tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Tujuh yang pertama adalah nine open tackle ataupun 9 koin. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang dimana di sini digambarkan seorang libra akan sukses jadi jutawan bahkan meliadem di bulan Juni tahun 2021 di sini digambarkan keuangan seorang libra akan meningkat drastis kehidupan akan meningkat drastis di bulan Juni tahun 2021 dan apapun yang dikerjakan oleh seorang libra akan membuahkan hasil yang maksimal mendatangkan income dan apapun yang dikerjakan oleh seorang libra akan mendongkrak kehidupan keuangan lebih bagus lagi dan Untuk support energinya, adalah "kenai of cup". Sejarah umumnya naik of cup" itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Libra, serta seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan zodiak Libra akan mendapatkan keberhasilan dalam kategori keuangan serta apapun usaha, apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Libra akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana di sini didukung penuh oleh pasangan dan didoakan oleh pasangan serta dimotivasi orang-orang terdekat di libra sendiri yang dimana mana di sini seorang libra akan mendapatkan kategori seseorang yang akan berhasil jadi jutawan bahkan miliaran di bulan Juni tahun 2021 dan untuk support energinya adalah the Pen Secara umumnya the Pen itu diartikan adat istiadat tokoh agama tahu aturan serta di sini jika kartu the Pen kita gabungkan dengan zodiak yang pertama menggambarkan Seorang libra merupakan sosok yang taat aturan, yang disiplin dalam bekerja, menjalani kehidupan, yang di mana di sini akan terjadi peningkatan keuangan yang sangat drastis, peningkatan kehidupan, dan apapun usaha dan apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang libra akan mendatangkan income serta memperdorong kehidupan lebih bagus lagi, yang didukung penuh oleh pasangan, didoakan oleh pasangan serta dimotivasi orang-orang terdekat di sendiri diri. Dan itu sulit, yang kedua adalah. Six spontakel ataupun enam piala. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang di mana di sini digambarkan seorang Cancer akan berhasil menjadi jutawan bahkan miliaran di bulan Juni tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Cancer akan suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang dimana sini membuat pintu rezeki seorang Cancer akan semakin terbuka lebar di bulan Juni tahun 2021. Dan di disini juga digambarkan bahwa seorang Cancer tidak akan pandang beli bulu di dalam membagi rezeki. Yang dimana sini keuangannya akan semakin meningkat, pekerjaannya akan semakin meningkat, karirnya akan semakin meningkat, kehidupannya akan semakin meningkat. Yang dimana sini akan didoakan oleh orang-orang yang Cancer bantu sendiri. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umum, yang poin itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang akan berhasil menjadi jutawan, bahkan melihat di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini digambarkan pintu rezeki akan terbuka lebar, dikarenakan seorang Cancer suka berbagi kepada orang lain, dan dimana di sini selalu didukung oleh pasangan orang-orang terdekat, serta sahabat-sahabat Cancer sendiri. Dan jika kartu The European, kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang disiplin tahu aturan suka berbagi yang membuat seorang Cancer pintu rezekinya akan semakin terbuka lebar, keuangannya akan meningkat, yang didukung penuh pasaran, orang terdekat, serta sahabat Cancer sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Ace of Cup Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak. Aquarius. Di sini digambarkan seorang Aquarius akan berhasil menjadi jutawan bahkan miliarder di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang Aquarius akan memulai usaha yang baru, memulai kerjaan yang baru, memulai mengkontrol kreditibilitas dalam pekerjaan yang dimana di sini akan memulai kehidupan yang baru. Di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Aquarius akan mendapatkan satu pekerjaan yang baru, yang di mana di sini pemilik besar yang mampu mendokter keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Aquarius akan mulai mengontrol keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya, Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, serta seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri, dan di sini menggambarkan. Sosok seorang Aquarius akan berhasil menjadi jutawan bahkan miliarder di bulan Juni tahun 2021 yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mulai disiplin bekerja mengkontrol waktu, mengkontrol kedisiplinan dalam bekerja yang dimana di sini merupakan suatu awal dan seorang Aquarius akan mendapatkan keuangan yang meningkat kehidupan yang meningkat yang didukung penuh oleh pasangan serta orang-orang terdekat Aquarius sendiri dan jika kartu zodiak yang ketiga kita gabungkan dengan kartu The Hero di sini menggambarkan. Seorang Aquarius merupakan sosok-seseorang -sosok yang akan memperbaiki, mengontrol serta menata kembali waktunya untuk bekerja, yang dimana di sini suatu tahapan awal mendapatkan pintu-pintu resmi yang akan semakin terbuka, kehidupan yang meningkat, keuangan yang meningkat, yang didukung penuh oleh pasangan, serta sahabat-sahabat Aquarius sendiri, yang dimana di sini seorang Aquarius akan dikategorikan menjadi seseorang yang berhasil menjadi jutawan, bahkan miliar dari bulan Juni tahun 2021. Dan untuk zodiak yang keempat adalah, satu oban ataupun dua tongkat. untuk sudut yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan berhasil menjadi jutawan bahkan miliarder di bulan Juni tahun 2021. di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana di sini bernilai besar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Pisces akan berbuah manis dan menghasilkan keuangan yang meningkat kepada seorang Pisces sendiri. Dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Pisces akan membuka usaha cabang yang baru, membuka usaha yang baru, usaha tambahan yang mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri dan di sini menggambarkan seorang Pisces akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang sangat bernilai besar yang mampu mendongkrak ke, keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini seorang Pisces akan membuka usaha tambahan usaha cabang, di mana di sini akan mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang penuh oleh pasangan orang-orang terdekat Pisces sendiri yang di mana di sini seorang Pisces akan mendapatkan kategori seseorang yang menjadi jutawan bahkan miliarder di bulan Juni tahun 2021 dan jika kartu dehiroven kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan sosok seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang tahu aturan disiplin di dalam bekerja, yang tahu di mana mengambil peluang untuk mendapatkan keuangan kehidupan yang lebih bagus lagi, serta di mana di sini seorang Pisces akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang bernilai besar, yang didukung penuh oleh pasangan orang-orang terdekat serta keluarga Pisces sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan, empat zodiak yang berhasil menjadi jutawan bahkan miliarder di bulan Juni tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Libra, yang kedua Cancer, yang ketiga Aquarius serta yang keempat adalah zodiak Pisces. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang akan berhasil menjadi jutawan bahkan miliarder di bulan Juni tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan.